Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat rehat. kali ini kita akan melakukan semai bibit adenium atau disebut juga dengan kamboja hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah sebelum semai bibit yaitu harus kita perhatikan bibit benar-benar yang, yang bagus dan kita siapkan juga satu saring sendiri untuk sebelumnya kita jemur di terik panas matahari. bibit kita jemur di terik panas matahari manfaat kita jemur bibit adalah untuk memicu mempercepat pertumbuhan pada bibit kita pastikan benar-benar kering baru selanjutnya nanti kita akan semai untuk perangsang tumbuh pada bibit. Adenium kali ini kita gunakan bawang merah. Kenapa kita harus gunakan bawang merah? Karena bawang merah mengandung JPT atau zat suatu zat pengunguh alami pada bibit. Bermanfaat juga sebagai pengisi alami atau pengusir hama pada bibit yang kita semai. Dan selanjutnya juga kita sediakan bok untuk semai bok yang kita pakai yaitu bok plastik kali ini yaitu yang telah yang telah kita lubangi sebagai lubang itu berfungsi sebagai sirkulasi udara atau untuk menjaga kelembaban media semai. Nah selanjutnya juga kita sediakan spray atau penyemprot bibit menyemprot air pada bibit yang kita semai nantinya box yang kita pakai telah kita cuci bersih dan betul-betul steril. Adalah bibit yang telah kering yang telah kita jemur tadi, dan selanjutnya kita siapkan nantinya media tanam, yaitu media tanam yang kita pakai kali ini, berupa campuran tanah adalah 25% kokopit, ataupun disebut juga sebagai sabuk kelapa yang setelah kita blender, yang benar-benar halus yang kita pakai kali ini. Dan juga kita pakai arang sekam. Jadi tiga campuran ini kita campur di wadah yang telah kita siapkan. Untuk selanjutnya nanti kita akan semai dalam wadah ini. Jadi aduklah media tanam yang telah kita siapkan yang benar-benar teraduk sampai homogen. Selanjutnya, tanah atau media tanam yang kita telah siapkan, kita ratakan sedemikian rupa untuk mempermudah penyusunan bibit yang telah kita siapkan tadi. yang telah kita ratakan dan siap kita semai bibit ini bibit yang telah kering tadi kita ambil dan saatnya kita semai kita perhatikan bagaimana cara penyebabnya ala rehat kali ini telah seperti ini sudah rapi susunan bibit atau benih yang adenium kali ini dan selanjutnya kita siapkan air bawang yang telah kita sediap siapkan ini air rendaman bawang yang kita gunakan sebagai air penyemprotan pada penyemaian bibit adenium ala rehan kali ini bawang yang kita telah rendam bawangnya sejak dua jam tadi kita masukin ke botol supaya untuk kita gunakan Thank mm -hmm. you. kita semprot media tanam dan bibit yang telah tersusun rapi di media kita kali ini semprot dengan rata sampai benar-benar rata sabar Rehan perhatikan jangan nanti kita tanya lagi berulang ini sebagai tata cara semai bibit ala Rehan kali ini kita keseluruhan bibit lalu kita ambil air arang sekam kita tutupin bibit yang kita semai tadi Kita siram lagi setelah bibit yang kita semai, kita tutupin dengan arang sekam. Kita siram lagi dengan air bawangnya sampai benar-benar merata. proses telah kita lakukan dan selanjutnya kita harus selalu menjaga kelembaban di tempat penyemaian kita ini setelah satu minggu akan tumbuh adenium kita dan setelah berumur nantinya dua minggu seperti ini sudah berumur dua minggu sabaran ini dia telah berumur dua minggu tapi belum full tumbuh dan kita harus sabar untuk hari-hari selanjutnya untuk mencari perbaban dan kita harus air minimal satu hari sekali Thank mm -hmm. you. Rehan. Inilah bibit hasil semai kita berumur tiga minggu Dan telah siap untuk kita pindah ke luar dari tempat semai kita Baik dipindah ke polybag atau ke pot-pot yang telah disiapkan Demikian sahabat tata cara semai bibit adenium atau kamboja ala rehan kali ini, ikuti terus channel kami untuk berbagi informasi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.